Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita bertemu lagi dan akan belajar tematik tema 1 tema 4 pembelajaran 5 dan 6 tentang mencermati kosakata dalam teks dan mencangkok tanaman. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak menyiapkan satu buah buku ya nanti agar kalau ada yang sulit bisa dicatat dan ditanyakan ke guru pengajarnya. Baik, kita lanjutkan. Baik, anak-anak ya, mencermati kosakata dalam teks. Ya, sebelum itu kita harus tahu apa itu kosakata. Nah, anak-anak hampir semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari itu membutuhkan kemampuan berbahasa untuk mempermudah komunikasi. Nah, semakin kita banyak kosakata maka semakin mudah kita untuk menyampaikan sebuah pendapat. Apa itu kosakata? Nah, kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam bahasa ya, mau eh, di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab dan bahasa yang lainnya. Kosakata dapat kita temui dalam teks bacaan ekselisan maupun percakapan dengan orang lain. Semakin banyak kosakata yang kita punya, maka kita akan semakin pintar. Nah, memang saat kita masih anak-anak, kosakata yang kita tahu itu masih terbatas tapi kita bisa menambah kosakata yang kita punya dengan banyak cara Bagaimana caranya ya kita bisa menambah kosakata dengan cara membaca mendengarkan dongeng menyanyi dan masih banyak lagi nah semua kata dalam bacaan yang telah kita baca itu disebut kosakata menurut sering tidaknya kosakata digunakan dibagi menjadi dua yaitu satu kosakata aktif yaitu kosakata yang sangat sering digunakan dalam berbicara atau menulis. Dua, yaitu kosakata pasif, yaitu kosakata yang jarang dipakai. Jadi terdiri dari dua, yaitu kosakata aktif dan kosa kosakata pasif. Nah, contoh kosakata aktif antara lain bunga, kembang, matahari, angin, mandi dan makan. Kosa kata inilah yang sehari-hari kita pakai Jadi kosa kata aktif adalah kosa kata yang paling sering digunakan Sedangkan kosa kata pasif antara lain Contohnya adalah Puspa, Kusuma, Surya, Mentari, bayu, Pawana, Bak, Laksana, Kalbu, dan Sukma Tentu anak-anak asing dengan kosa kata ini Karena kosa kata ini sangat jarang dipakai Anak-anak tentu sudah tahu ya Bahwa tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan biji Kemudian dengan tunas, umbi lapis, umbi akar ya. Nah ternyata perkembangbiakan biakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora Nah ini ada dialog ya, kita baca bersama-sama Hai Lani, kamu sedang apa? Hei Do, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman Banyak sekali jenis tanaman di sini. pantas saja udaranya terasa sejuk Iya, aku dan ayah senang berkebun Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pengarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini Lalu ia tumbuh di sini Wah kamu hebat lani Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan Terima kasih Itu karena aku mencintai tumbuhan Jika mencintai sesuatu Kamu tentu ingin tahu Banyak tentang hal itu kan Ya kamu benar Nah anak-anak ya dalam teks ini kita akan mencoba untuk mencari kosakata kosakata baru. Nah, kosakata yang pertama adalah tanaman. Tanaman ya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, bisa sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Kosakata kedua adalah sejuk. Ya, sejuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah berasa atau terasa dingin ya Kemudian Dingin, segar atau nyaman Agak dingin, nyaman, segar ya Itulah arti dari kata sejuk Kemudian ada Paku Pakuan Paku Pakuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah nama yang dipakai untuk beberapa jenis tumbuhan yang membiak dengan spora. Contohnya pakis. Kemudian ada berkembang biak ya. Berkembang biak menurut e, kamus besar bahasa Indonesia adalah bertambah banyak ya. Kemudian kosakata spora. Spora adalah alat perbanyakan yang terdiri atas satu atau beberapa sel Yang dihasilkan dengan Berbagai cara pada tumbuhan rendah Seperti itu anak-anak Jadi ini adalah kosa kata Kosa kata yang sulit Dan bisa dicari Artinya di kamus besar Bahasa Indonesia Semakin anak-anak banyak kosa kata Maka anak-anak akan semakin Mudah untuk menyampaikan Keinginan atau Mudah untuk menyampaikan pendapat Anak-anak tentu anak-anak kemarin sudah tahu ya bahwa tumbuhan dengan uh, perkembangbiakan alami bisa dilakukan dengan cara berkembang biak dengan biji, kemudian tunas, umbi lapis, umbi akar, spora. Nah, ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan biakan yang dibantu dengan manusia. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Kekar tanaman hasil menyekop lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik. Tali dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang Langkah-langkah untuk melakukan pencangkoan sebagai berikut Yang pertama adalah pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang Lalu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm Lalu tutup duka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Lalu, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan setelah akarnya tumbuh banyak. Potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga anak-anak mengerti uh, Dengan menonton Video pembelajaran hari ini Tetap semangat Tetap sehat Baik kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh